Orang sekedar mencari kepintaran Pinter, ngelas lagi ngambil. Sambil bisa 6 BC karung ngaji G? G? G? <tuk> 6 BC karo Buka itu pinter itu ngerti pengalaman. pengalaman Tapi mau pinter Toh, nah pinter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 orang berduit orang ini, bayar satu ini, burung bayar mati, ikhlasah. rasa, sah. ilusiara, sana, kan usana, sana, bibi, nui, baku, nji, nji, nji, nji, nji, nji, sana. nji, sana-sana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 yang mampu tilde, mabung, mabung, mampu mampu mabung, <laughs> mabung, mampu mabung, mabung, mabung, mabung, mabung, mabung, mabung, mabung, mabung, mabung,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 Saya beli saking breki, saking ya oke, salad saking Hidris ya wondan, oke, salad saking bakso naik jaran dia wondan, oke, ya, oke, salad saking pakai tarot tawon ya, oke, salad saking ya, Si Jipun sanak, nih sah jepen, nih si baten mi apa nih nih, nih nih cewek nih nih cewek nganti nih nih nih orang nih nih nih nih nih nganti nih nih nih nih lunas orang kayak nih nih nih nih nih nih mati nih nih orang nih nih nih nih nih nih nih nih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 Jumlah iya, ini siji, orang siji, orang siji, masih gini masih kemangga, tambah lagi sih untuk gereja tuh, dapat merede tak, kartu kadungnya jiji, baru bunga ropta, tak akan pisau di soteng lino. waduh, runduh orang yang dipuji, menurut, di nih, gini, nih, kisah nanti, kisah nanti, kisah nanti, kisah biasa. Kalezi dan ale mudama ini berbeda-beda, sudah langsung kali kuloni tak ngajak cakil. tak fatihai di dia tak fatihai Kemudian coba bisa mengakses jadi ini tanya, kayaknya enggak, Katakanlah: "Maka sesungguhnya orang-orang kafir itu berada di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 Kau menang bino, ikung gorohage dateng, pita bino kutusan, kok mursa bino. Padahal kau menang bino, kita diusut datang bino. Sebabnya kapan gorohage nafsi ciki purto goro karung, gorohage kabe, utusan-utusan Allah sudah kabe, ikung bawa tauhid dan Allah subhanahu wa ta'ala. La sopo kau nabi no sopo kau nabi no kira. Kan karena no nih ya pak kau nabi no gitu mana no arane mau bersihkan si tas badan dan nah, tak minyak siji minyaknya nanti deh eh, ayo si kan kau ini mau pas ba, <tus, <tus> eh, di, ah, minyak siji nah, oh, no? kan gampang sih Saya siapa minyak sih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 Rasanya, sumpah, ceboknya minyaknya YouTube lagi, minyak nanti lagi musola. Reng kedai panci nanti cebok, apa YouTube YouTube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 Dalam musik itu, katanya, "Iya, mari jadi kopi hantu ambil nang, nggak kukuh, malah balik, woi basi, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, nyamar orang kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kalian kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, beres, beres beres beres beres kuku, ada lomba beda, gitu. Karena itu e, keserahan mah kita e, tuh. Oh, jadi, itu e, iso-iso negasi, semua dari presiden oh, sampai ke like, pento. Jadi, sampean kapan? goblok-goblok kalau hari Kamis itu sampean. Entar. Saya oke. Sabak perlu ikut ujian. Digambar. Pak Yenni digambar. Iblis. Oh, gue bagi mutar, gak sih, Gua oh ok, okay. ada tiga bang. lo gak boleh print gambar Gua Bisa gue tapi duduknya tuh gak tu, gue Waktu runa, igles, itu mungkin, ya. Bisa gue positif, Oh iya, nih benar pernah benar gue guru nih, ini, wah, mandi, gue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 cari terbiasa itu, melui benda mana minggu lu mantap nanging, us mungkin aku tiga gimana, lah, dah tiba, wah, eblis, e nah iblis pak kurang komputer pinter Pintar tapi kebinger berangga patung berangga patung turun disumbar turun turun turun itu kelakuan iblis abis ah, itu positif, jadi kerayu itu kok? barang 3-4 tahun lu kemutan gini ga barang 3-4 tahun kebematek ya kemutan terus kali buru-buru pulau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 Oh, bisa, bisa gue lupa, geng mana? Terus dia anak mana nih? Tiga sama nih? mati ojo, kalau nggak bingung, nih, terus, nggih Mbak, geng Mak, geng Pak, nggak bingung, nggak bingung, nggak bingung, nggak bingung, nggak bingung, nggak bingung, nggak bingung, nggak bingung, nggak bingung, nggak bingung, nggak bingung, nggak bingung, nggak bingung, nggak bingung, mau kelakuan iblis eh, mau ya, eh, nipas itu akhirnya puncak-puncaknya nabi nunggu ketabahannya setelah terang-terang orang ditabak akhir nunggu ke sijirta nabi nunggu akhirnya kondarai kapal ternyata ternyata ojo lu youtube nih ternyata pak nabi nunggu seorang kondarai kapal ini kondarai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 Nih, sahabat gue masih di mana? Sisi Pak ini pemuda kapan? Umumnya walian Yakob, udah Lana. Bebat Jalan kaki Pak? Jalan pokok sarafnya Pak Neger. Naiknya tidak, orang Pak beli kaki apa-apa Eh, eh, mojo bisa mengalir sui tak ebu nah perawan perawan, telu pak rambutnya udah lagi bodo pak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 Bingung ya, Nabi mana lagi anak temenin. podo doang, anak Nabi Noh jago dari atik, anaknya dari atik. podo doang, persis, persis, persis, persis. Sih, ah, Nabi Noh, para wisnu pulpa babi, orang itu aneh, bebek. Laksanya ngaku singki, so, orang itu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 ini bonus itu minta kabar Allah. Dan ini, wah iya, stain. Kita harus meminta Allah sekarang udah jangan minta kolam Iya, benar-benar, benar Bapak ini memang benar justerli. Ini boneka regu sial, Pak. Agret, pemuka Pak, ini, rapi. No. Ya, tak saya ini, tak kalah ini si. aja, harus perawan, papa,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 Nih, sambil nanya, dicoba ah, si recep, satu-satu kumbul kumbul kumbul kumbul, Klik kumbul, kubus, ya? kumbul, kumbul Ngandang, nang daratan nang gul bayu seratus Haji deh, makhluk deh. Kau kekuasaan Allah, Taala dari ka'bah. itu kelihatan ka'bah, kapal Selama empat hari nang ka'bah. Nabi Bisa terus ramai-mur, Cita-cita kek, uang memegih ski sudah sih, ooo. Wah, khusus di unit-unitan megih. Wah, yang ini, angin cintanya kubel kugelan, orang ono ono Muter-muter selama empat ini Timur, burung darah, ono burung gagak, ngomong itu, ono burung dorong gawol, lemah. Wah, ush, pokok rame nih, poras nih. rame rame rame rame sekedar nabi, nabi. Tapi Padahal sampai allah, Sampai nabi ngomong rai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 ambil imam asim <tuh> tapi lewat lewat riwayat hafas imam asim lewat riwayat hapus imam hafsun hapus itu adalah saat ini imam saat ini seniori seniori imam asim jadi podo kapan imam hapus kau imam asim Lainnya in aji, ini berarti selain Rafiq, Abu Amir, Kiro Amir, Asyir berarti Ibnu Qasir Hamzah, Ali Alki, Sahib. Seneng dijauh segala, mau kiro Amir, isi Kiro Asyir, ah. lalu nih Kiro Alki, Kiro Asyiral sepuluh atau Arab ada Asyir 14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 Ikan ditrapi wah, pakai? datang. Karena mobil saya belajar mati disimbul, mati, kalau mendorongnya tanah, Ustaz Dunga ini kalau udah mau barang bayu kok gitu Mbak Iyai, mau jalan-jalan kayak gaya, mau ah, di kayak ha? bisa remuk aja orang, itu kan dewe-dwe maka dari dewe, kaya-dewa adol tanah kok kaya bang, kaya bila-bila, klasik, barang seminggu orang-orang, lho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 banyak gendang, gendang aja oh, udah diai, orang ya. si undang oh, ya. Lah, Allah oh, kau unjuk yuk, Aku kau yang Assalamualaikum, Wan, panen pakai ini kispar apa tuh? Alhamdulillah, Peras Oh yo, terus ini lewat tangan, Assalamualaikum, Terlalu Anu Kali Anu, Makan bayu, Bayu, Bayu, Bayu, <tus, tus>, Bayu, Oh Bayu, Bayu, Bayu, Bayu, Bayu, Bayu, Bayu, Bayu, Bayu, belum <tuk> nih, seperti bayi genggi, Mas, banget Ah, jangan Jangan kan, orang tapi manusia. Pak Sis, panen, alhamdulillah. itu, sing, mojong, ya, makanya ini juga enak juga enak padahal miskin si gomre ini mesti enak ya orang bakal pasti mau meneruk dulu dan buah ini kalau tak duit dan orang-orang kabe hahaha tapi gayanya pasti sempat rendah makanya ini juga enak juga enak juga Alhamdulillah itu juga tak iya Allah pasti setengah mampu yang Berenchiwi, kuii pukerenchiwi, manis isti ngapai, wurtus, pertis, isti setengah, orotanise, orotanise, orang, pedes setengah orang, orang, orang, orang, orang, orang, soalnya orang, orang, lagi orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, coba orang, sama coba orang, coba orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, orang, yang orang, orang, orang, orang, itu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 Nih, aku berapa? Lah, wah, wah, tuku mobil tukaran terus, dah bucin deh, cekin, cekin, bayi mau mobil bukan curi nama, udah, aduh, mobil, tukaran terus, oh, iya, tak udah, gak alhamdulillah, ini yang di mana, udah, tuh sini mobilnya alhamdulillah, gitu, mobilnya, mobil cekin, oh, rescue, alimpi, iya, alimpi, wah, wah, mana Oh iya iya iya ya ya iya iya ya ya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya iya kok ya alhamdulillah tapi jangan Tapi sih lah yang Allah pria, mana? ojo nyong-nyong, orang kerja. Ojo nyong-nyong, ora kerja. di kerjaan pulau kita dan kapal, ngerti?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 Insyaallah Reku Garam Oke okay. Sigo Nek Nyaga Reku Garam Caya nanti labino Diancam Diancam Labino Dibunuh Dinya dan Arab Dibunuh Ya termasuk Yo Saya ceritakan Ini Nabi Muhammad Salallahu alaihi Wasallam. sallam Hukum go Angsa Allah Angsa Allah Angsa Allah Angsa syabat Al-Quran